Aura jahat mengerikan menyapu langit, naga terbang besar bersayap enam yang tampak tak berujung itu mengepakkan sayapnya yang besar. Kemudian, itu merobek langit, di depan banyak pasang mata, dan dengan kejam menembak ke arah lindung di bawah dengan cara yang menakutkan. Serangan oleh naga terbang itu menekan udara sampai meledak, gunung di bawahnya mengeluarkan, ledakan, dan berubah menjadi debu di bawah tekanan ini. Para ahli di Lightning Mountain memiliki perubahan ekspresi yang drastis. Mereka tampak seolah-olah akan menghadapi musuh besar. Lindong mengangkat kepalanya saat ini. Matanya sedingin es ketika dia menatap serangan yang menakutkan itu. Segera setelah itu, lampu hijau terang menyapu dari dalam tubuhnya. Seratus simbol naga hijau bersiul keluar dari tubuhnya pada saat yang sama. Banyak naga mengaum bergema di langit dengan cara yang mengejutkan. Naga murni mungkin. Aku ingin seni bela diri itu bahkan lebih dari sebelumnya. Keserakahan di mata komandan naga langit iblis tumbuh ketika dia merasakan tekanan yang terkandung dalam raungan naga. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Lindong tertawa dingin. Seratus simbol naga hijau meraung ke arah langit di usion. Raungan itu seperti guntur yang muncul entah dari mana. Menyebabkan seluruh hutan gunung bergetar. Bang, enam naga terbang bersayap meraung. Namun, sama seperti Lindung hendak menyerang, hatinya tiba-tiba tersentak. Setelah itu, dia mendengar raungan harimau yang mengguncang bumi, yang mengandung niat membunuh brutal yang kaya, bergema di langit di atas gunung petir mendalam seperti guntur yang ganas. Centong dan para ahli lainnya buru-buru menoleh untuk melihat bagian terdalam dari Deep Lightning Mountain. Orang bisa melihat cahaya hitam pekat menyebar di langit sebelum berkumpul dengan kecepatan seperti kilat. Macan hitam besar yang luar biasa tiba-tiba menerkam ke depan. Harimau itu melangkah maju dan merobek langit. Dalam sekejap, itu bertubrukan dengan kejam terhadap tubuh besar naga terbang bersayap enam. Ledakan, suara keras yang menakutkan menyebar di langit. Gelombang-gelombang serangan yang menakutkan menyapu langit seperti badai. Meratakan hutan di bawah. Komandan yang telah meninggalkan kultivasinya yang terpencil. Para ahli dari Deep Lightning Mountain bersuka cita setelah melihat adegan ini. Dari mana bajingan ini berasal. Beraninya kamu bersikap kejam di gunung petirku yang dalam. Petik 2. Raungan keras ditransmisikan dari jauh di dalam Deep Lightning Mountain. Selanjutnya. Semua orang melihat cahaya hitam dengan cepat bergegas dari jauh. Itu muncul di langit dalam sekejap mata. Orang yang muncul adalah api kecil yang telah berkultivasi dalam pengasingan selama sebulan. Pada saat ini, menara logam asli yang terakhir seperti tubuh itu tampak lebih kuat dan ada banyak garis-garis harimau hitam di wajahnya. Bahkan, bekas luka yang dia miliki sebelumnya semuanya lenyap. Namun, aura brutal dari alisnya menjadi lebih padat dan itu menyebabkan seseorang bergetar. Selain itu, aura Little Flame saat ini juga telah melonjak luar biasa. Jelas. Auranya telah mencapai tahap kematian mendalam yang sempurna. Sementara itu, mata macannya dipenuhi dengan keganasan saat dia mengamati sekelilingnya. Sungguh harimau yang menakutkan dan luar biasa. Kedua komandan Blood Dragon Hall memandang Little Flame yang ditutupi oleh aura keras sebelum ekspresi mereka berubah. Meskipun mereka juga berada pada tahap kematian mendalam yang sempurna adalah mungkin bagi mereka untuk mendeteksi aroma berbahaya yang kaya dari tubuh yang terakhir. Aura ini. Kamu sebenarnya dari suku Heaven Devil Tiger. Kejutan melintas di mata Komandan Iblis Naga Langit. Dia melihat aura Little Flame yang menekan di langit dan bertanya. Flame kecil benar-benar mengabaikannya. Ada keinginan membunuh yang kuat melintas di matanya saat dia menatap Komandan Naga Langit Iblis. Dia berbicara dengan suara gelap. Komandan Iblis Naga Langit. Aku tidak peduli tentang fakta bahwa Suzong dulu tunduk kepada kamu. Mulai hari ini dan seterusnya, kepala Deep Lightning Mountain ini bukan lagi Suzong. Petik 2. Karena itu, kamu jangan mencoba mengungkit hal-hal yang menjadi milik masa lalu. Petik 2. Haha. Sungguh Komandan Iblis baru yang mengesankan. Komandan Iblis Naga Langit tertawa. Kemarahan hadir dalam tawanya. Dia tidak menyangka bahwa dua orang di depannya ini akan sangat merepotkan untuk dihadapi. Namun, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak bisa menangani kalian berdua? Mata Komandan Iblis Naga Langit tiba-tiba berubah ganas. Dia awalnya sangat sombong untuk memulai. Namun, dia saat ini ditolak berulang kali. Jika tubuhnya yang sebenarnya telah tiba hari ini, kemungkinan dia tidak akan mampu menahan niat membunuh di dalam hatinya. Dan akan memusnahkan seluruh Deep Lightning Mountain Kami berdua dan Gunung Petir dalam kami akan bertarung denganmu sampai akhir jika kamu bersikeras untuk memulai Namun, aku khawatir kamu harus bersiap-siap untuk mematahkan gigi Nada api kecilnya ganas Aura kejamnya lebih kuat dari Komandan Iblis Naga Langit Pak Iblis Komandan Bahkan jika Aula darah naga kamu dapat menelan Gunung Petir jauh aku Kamu pasti akan menderita kerugian besar pada saat itu, mungkin kamu harus ekstra waspada terhadap dua komandan iblis besar lainnya di wilayah perang bis. Petik 2. Lin Dong menyilangkan tangannya di depan dadanya. 100 gambar naga hijau masih ada di sekitarnya. Pada saat yang sama, riak yang tidak boleh diremehkan dikeluarkan. Mata hitamnya yang gelap tenang dan acuh tak acuh saat dia menatap komandan naga langit. Ekspresi komandan naga iblis langit akhirnya berubah setelah mendengar kata-kata itu. Dia tidak takut dengan duo lindong, tapi dia sangat waspada terhadap dua komandan iblis besar lainnya di wilayah perang bis. Bagaimanapun, mereka sekuat dia. Selain itu, mereka mengincar aula darah naga dengan niat jahat. Jika Blood Dragon Hall miliknya menderita kerusakan serius, mereka mungkin memang bergerak mendekatinya. Tiga pasang mata yang tajam saling silang di langit, tubuh mereka tegang. Kehati-hatian berkumpul di bawah arus tersembunyi yang menakutkan. Ketika kelompok centong melihat adegan ini, mereka diam-diam tertawa getir. Karena Little Flame telah mengatakan kata-kata itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah menaatinya. The Heaven Dragon Demon Commander mungkin sangat merepotkan untuk dihadapi, tapi dua bangsawan terhormat dari Deep Lightning Mountain mereka juga bukan penurut. Bahkan, mereka biasanya bertindak dengan cara yang berani dan ini membeli mereka, bawahan mereka, beberapa kebanggaan juga. Selain itu, mereka juga sangat menyadari bahwa Lindong dan Little Flame gabungan memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Meskipun Blood Dragon Hall mungkin kuat, itu kemungkinan tidak akan menjadi tugas yang mudah bagi mereka untuk menelan gunung petir dalam mereka. Pertarungan di langit berlanjut untuk waktu yang lama. Akhirnya. Keganasan berkedip-kedip di mata Heaven Dragon Demon Commander secara bertahap berkurang. Tidak heran Suzong binasa di tanganmu. Kalian berdua memang cukup mampu, kata Panglima Iblis Naga Langit. Kamu terlalu baik, jawab Lindong sambil tersenyum. The Heaven Dragon Demon Commander menatap Lindong dan Little Flame. Senyum dingin muncul di wajahnya. Namun, masih terlalu dini bagimu untuk merayakannya sekarang. Aku, Komandan Iblis Naga Langit. Tidak akan menyerah begitu saja. Petik 2, tubuh aku yang sebenarnya dalam pengasingan kultivasi saat ini. Kamu berdua dapat bertindak dengan cara yang tidak sopan seperti yang kamu inginkan selama periode waktu ini. Satu bulan kemudian, sebelum treasury item divine kuno dibuka. Aku akan membiarkan kalian berdua tahu betapa menakutkannya seorang ahli tahap samsara. Petik 2, mudah-mudahan. Ketika saatnya tiba. Kamu masih bisa bertindak sangat keras. Lindong dan Little Flame menyipitkan mata setelah mendengar ancaman yang terkandung dalam kata-kata Panglima Naga Iblis. Cahaya ganas melintas di mata mereka. Hari ini, aku akan membiarkan di Lightning Mountainmu pergi. Cobalah yang terbaik untuk menikmati manfaat menjadi komandan iblis selama satu bulan ini. The Heaven Dragon Demon Commander tersenyum tipis. Dia melambaikan lengan bajunya sebelum ruang di belakangnya terbelah. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Dua komandan dari Blood Dragon Hall buru-buru mengikuti. Kamu berdua pasti akan mati sebulan kemudian. Suara pembunuh yang sangat dingin perlahan bergema di langit di Lightning Mountain setelah Trio Heaven Dragon Demon Commander pergi. Bajingan itu, api kecil melihat tempat di mana komandan Iblis Naga Langit menghilang. Dia mengepalkan kedua tangannya dengan erat sementara keinginan membunuh memenuhi matanya. Ekspresi lindung terus tetap tenang. Sementara 10 jari panjangnya disilangkan. Sesaat kemudian, dia merajut alisnya. Memang sangat merepotkan untuk bertarung langsung dengan ahli panggung samsara yang kuat. Namun, pada titik ini, tidak ada jalan untuk kembali. Karena mereka tidak bisa lari darinya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berkelahi dengan orang itu sebulan kemudian. Ini adalah dunia yang ditutupi oleh cahaya hitam. Semuanya gelap. Namun. Ada lautan seperti energi agung melonjak di dalam. Tekanan yang sangat menakutkan samar-samar tersebar dari jauh di dalam kegelapan. Bersenandung. Tempat ini tetap sepi untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, itu beriak sedikit sebelum cahaya kemasan yang sangat lemah muncul. Cahaya kemasan ini menyala. Selanjutnya, ia menembak ke arah bagian dalam ruang. Namun, Tampaknya energinya benar-benar habis di tengah jalan dan itu berubah menjadi ilusi sepenuhnya. Gelombang sonik yang lemah dipancarkan saat cahaya kemasan berubah ilusi. Setelah gelombang sonik ini menyebar, beberapa keributan tampak muncul jauh di dalam ruang gelap. Sesaat kemudian, energi dahsyat yang memenuhi ruang itu tampak berdesing seperti samudera. 2. 10.000 kaki sayap kelelawar besar menghapus matahari dan menyebar. Sayap kelelawar itu ditutupi oleh cahaya ungu keemasan yang sangat tidak jelas dan misterius. Kilatan dingin yang tajam yang bisa merobek ruang muncul di tepi sayap kelelawar. Aura keras dan ganas itu yang bisa melahap dunia, menyebar di tempat ini dalam sekejap. Tiak ini, jauh di dalam kegelapan di mana sepasang sayap kelelawar hadir. Sebenarnya ada dua mata besar berwarna emas gelap yang perlahan dibuka. Mata besar itu dipenuhi dengan keganasan yang menakutkan. Sepasang mata besar keemasan gelap melihat ke arah tempat gelombang sonik telah menghilang. Sayap kelelawar besar ribu kaki itu mengepak dan gelombang sonik yang tersebar benar-benar berubah menjadi fragmen yang kembali sedikit demi sedikit. Makhluk raksasa dalam kegelapan mengumpulkan gelombang sonik yang terfragmentasi. Beberapa saat kemudian, mata emas besar yang gelap itu tiba-tiba melebar. Jarang terlihat emosi melonjak di dalam mata itu. Bahkan menutupi aura tirani yang telah dilahirkannya. Mereka masih hidup, hu. Aku tahu bahwa saudara-saudara kakek Martin tidak akan mati dengan mudah. Bagaimanapun, kami sepakat untuk kembali ke wilayah Suan Timur bersama-sama. Tunggu sebentar. Aku akan datang dan mencarimu setelah aku keluar dari pengasingan kultifasiku. Harimau bodoh itu. Dan, kakak laki-laki. Kita tiga bersaudara. Akhirnya akan dipersatukan kembali. Suara itu perlahan-lahan melemah di dalam ruang. Energi yang semula kasar juga secara bertahap menjadi tenang. Mata besar kemasan gelap itu sekali lagi tertutup perlahan. Akhirnya, mereka menghilang jauh keranah. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1080, Tenang Sebelum Badai. Krisis di Lightning Mountain akhirnya dihilangkan setelah Komandan Iblis Naga Langit mempertimbangkan pilihannya dan memilih untuk sementara menarik di hadapan perlawanan Kuat Lindung dan Little Flame. Namun, keduanya jelas menyadari bahwa masalah ini belum berakhir. The Heaven Dragon Demon Commander hanya memilih untuk mundur karena tubuh aslinya tidak dapat datang. Namun, begitu dia punya waktu, amarahnya pasti akan menyapu dengan cara yang menakutkan seperti kilat surgawi. Namun, Duo Lindung tidak memiliki solusi yang baik untuk masalah ini. Mereka tidak mau tunduk kepada Komandan Iblis Naga Langit, dan ini pasti akan menghasilkan konflik antara kedua belah pihak. Selain itu, Komandan Iblis Naga Langit benar-benar berani mencoba dan menyambar keahlian Naga Hijau terwujud dari Naga Dong. Ini membuatnya tidak mungkin untuk menyelesaikan gesekan di antara mereka, karena tidak mungkin diselesaikan. Mereka hanya bisa mengandalkan metode paling primitif untuk menyelesaikan masalah Tinju itu adalah raja, pakar panggung samsara adalah eksistensi puncak di dunia ini Dan siapapun dengan kekuatan seperti itu pasti akan menjadi titan dimanapun lokasinya Di wilayah Swan Timur Master Sekte Super Sekte hanya memiliki kekuatan seperti itu Meskipun Lindong dan Little Flame jauh lebih kuat dari sebelumnya masih agak merepotkan bagi mereka untuk melawan keberadaan seperti itu. Meskipun mereka tidak lagi merasa takut seperti saat itu, itu masih merupakan masalah yang sangat besar. Tentu saja, mengingat karakter duo Lindong, mereka bahkan tidak akan berpikir untuk bersembunyi ketika kesulitan datang mencari mereka. Pakar panggung Samsara memang merepotkan. Namun, itu belum mencapai tingkat di mana mereka berdua akan terpaksa melarikan diri dengan menyedihkan. Yang bisa mereka lakukan sekarang adalah untuk melihat trik apa yang akan ditarik oleh Komandan Iblis Naga Langit. Damai secara bertahap kembali ke Deep Lightning Mountain. Namun, ada ketegangan di bawah permukaannya yang santai. Setelah semua, semua orang tahu bahwa ada konflik antara Deep Lightning Mountain dan Blood Dragon Hall. Yang terakhir jelas merupakan Titan yang jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Karenanya, banyak orang percaya bahwa konflik ini tidak rasional. Setelah semua, bahkan Su dari saat itu hanya bisa memilih untuk tunduk di hadapan aula naga darah yang kuat. Namun, komandan iblis baru dari Deep Lightning Mountain telah menyinggung aula darah naga sebelum posisinya bahkan stabil bahkan sebelum posisinya stabil. Tindakan seperti itu sungguh bodoh di mata banyak orang. Namun, terlepas dari rumor yang menyebar di dunia luar, Deep Lightning Mountain tetap tenang. Anehnya, Aula Naga Darah yang telah menderita kerugian dan mundur tidak melakukan upaya untuk membalas selama periode waktu berikutnya. Keheningan yang tidak biasa ini menyebabkan banyak orang terpana. Hanya mereka yang memiliki jaringan informasi yang kuat yang menyadari bahwa Komandan Iblis Naga Langit dari Aula Naga Darah berada dalam pengasingan. Karenanya, dia tidak punya waktu untuk menemukan masalah dengan Deep Lightning Mountain. Beberapa dari orang-orang yang sombong merasa agak menyesal dengan hal ini. Namun, mereka dengan cepat tertawa dingin. Semua orang jelas menyadari bahwa apa yang disebut perdamaian ini tidak akan bertahan lama. Di bulan lain, Treasury Item Divine Kuno akan terbuka. Pada saat itu, Komandan Iblis Naga Langit pasti akan meninggalkan pengasingannya dan keberuntungan di Lightning Mountain juga akan habis. Apa waktu itu datang? Pemilik di Lightning Mountain mungkin akan berubah lagi. Ada desas-desus bahwa Komandan Iblis Naga Langit berada dalam pengasingan. Tidak heran hanya tubuh spiritual Iblis yang datang hari itu. Api kecil melihat ke arah Lindong dan berbicara dengan cemberut setelah mendengar laporan oleh bawahannya di aula dalam di Lightning Gunung. Lindong mengangguk. Dia melihat ke arah wajah khawatir kelompok centong di bawah ini dan tersenyum. Semuanya. Lakukan saja apa yang biasanya kamu lakukan. Panglima Iblis Naga Langit mungkin sulit ditangani. Tetapi menghancurkan Gunung Petir kita bukanlah tugas yang mudah juga. Petik 2. Banyak ahli dari Deep Lightning Mountain menatap wajah muda Lindung yang tersenyum. Tampaknya yang terakhir tidak mengerti arti dari rasa takut bahkan dalam menghadapi lawan yang menakutkan seperti Komandan Iblis Naga Langit. Haha, karena Lord Lindung mengatakannya seperti ini. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Kemampuan Lord Lindung jauh melebihi perkiraan orang-orang seperti kita. Centong melirik yang lain dan tersenyum berkata. Yang lain mengangguk setelah mendengar ini. Di mata mereka, pemuda yang selalu tersenyum ini tidak terduga. Mungkin, dia memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan Komandan Iblis Naga Langit. Semua orang di aula membuat laporan sebelum menangkupkan tangan dan menarik diri. Kakak. Apa yang harus kita lakukan? Alasan bahwa Komandan Iblis Naga Langit dalam pengasingan kemungkinan terkait dengan treasury item ilahi. Apakah kita masih akan pergi ke sana? Api kecil memandang ke arah Lindung dan bertanya setelah Aula menjadi kosong. Kenapa tidak Lindung terkekeh? Meskipun dia tidak terlalu tertarik pada benda-benda ilahi yang biasa dalam treasury item divine, dia sangat tertarik pada treasury itu sendiri. Itu bernama... Istana Ilahi Misterius. Item ilahi ini berada di peringkat ke-10 pada peringkat objek divine kuno dan jelas item yang luar biasa. Itu pasti akan menjadi objek ilahi dengan kekuatan pertempuran tertinggi di tangan lindung jika dia bisa mendapatkannya. Ada tiga komandan iblis hebat di wilayah perang di sini. Masing-masing dari mereka memiliki beberapa dendam dengan dua lainnya. Maka ketika kita berkumpul di depan treasury item ilahi bahwa komandan iblis naga langit tidak akan berani untuk benar-benar bertarung dengan kami. Jika tidak, dua komandan iblis besar lainnya akan mengambil keuntungan dari situasi ini. Petik 2. Lindong berhenti pada titik ini. Terlebih lagi, bahkan jika dia benar-benar berkelahi dengan kita, Sky Devouring Core seharusnya bisa menahannya. The Sky Devouring Core telah memulihkan sejumlah besar jika kekuatan setelah diperbaiki oleh Rubah Roh sembilan ekor. Meskipun akan sulit baginya untuk mengalahkan ahli panggung samsara. Bahwa Komandan Iblis Naga Langit juga tidak akan dapat sepenuhnya mengalahkan Sky Devoring Course dengan sifat-sifat uniknya. Kakak memang luar biasa. Flame kecil menyeringai. Senyumnya mengandung perasaan sederhana dan jujur dari tahun lalu. Kita bisa menyelamatkan diri dari masalah seperti itu jika Little Marten ada di sini. Aku ingin tahu bagaimana orang itu lakukan sekarang. Lindong meregangkan pinggangnya dan berkata, paling sulit memanfaatkan kakak kedua. Dia sepertinya lebih baik dari kita. Petik dua. Flame kecil menggaruk kepalanya. Meskipun sekarang dia adalah seorang komandan, dia masih sedikit takut pada Marten kecil. Ini bukan ketakutan yang sebenarnya. Sebaliknya, itu karena Little Marten adalah orang yang memandu pelatihan Little Flame saat itu dan kemungkinan ada banyak momen wajah hitam yang memalukan dan melibatkan teguran. Api kecil melirik Lindung yang tersenyum ketika dia memikirkan hal ini. Dia masih merasa bahwa kakak masih tetap yang terkuat. Ini karena bahkan saudara kedua, yang paling sulit untuk mengambil keuntungan dari, sering muncul cukup tidak berdaya di depan Lindong. Kamu harus merawat Deep Lightning Mountain selama periode waktu ini. Lindung berdiri dan langsung berjalan keluar dari aula. Little Flame mengangguk. Dia sadar bahwa Lindung telah dengan pahit melatih energi mentalnya selama periode waktu ini. Oleh karena itu, Lindung seharusnya tidak bermasalah dengan masalah di Lightning Mountain. Treasury item Divine Kuno akan segera dibuka, dan pada saat itu wilayah perang bis akan menjadi gila karenanya. Lindung jelas perlu mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya selama periode waktu ini. Kalau tidak, Tekanan yang akan dia hadapi akan semakin besar. Jika seseorang ceroboh di wilayah perang bis ini, seseorang akan dimakan sampai tidak ada yang tersisa. Semua pencapaian sebelumnya akan hilang dalam sekejap. Bang, empat sinar cahaya saling bersilangan di aula luas sementara energi mental yang hebat menyapu seperti badai ketika empat angka melintas. Sesosok kurus mendarat di tanah saat tiga retakan muncul di bahunya. Jelas. Mereka adalah tiga luka yang agak besar. Namun, rasa sakit seperti itu tidak lagi dirasakan oleh dirinya saat ini. Yang dia lakukan adalah memutar kepalanya sedikit. Tiga sosok cahaya ada di belakangnya. Mereka tiba-tiba tersentak sebelum meledak ke titik cahaya yang memenuhi langit dengan ledakan. Tidak buruk, suara yang ditransmisikan melalui udara saat dia melihat lindung di bawah. Akhirnya, dia tersenyum dan berkata, kamu sudah bisa mengalahkan tiga gambar cermin menreng. Ini jauh lebih kuat daripada ketika kamu pertama kali melangkah ke tempat ini. Petik 2, hanya tiga ya. Mata Lindung menatap pintu batu yang tertutup rapat yang terletak di ujung aula saat dia dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Lindung telah berlatih di penjara ilahi tanpa akhir selama periode waktu ini dan energi mentalnya terus meningkat. Menurut apa yang dikatakan Yan, Begitu dia bisa mengalahkan gambar cermin peringkat bumi, energi mentalnya akan setara dengan puncak kemajuan divine symbol master. Namun, untuk mendapatkan kualifikasi untuk menantang gambar cermin peringkat bumi, seseorang harus mengalahkan 10 gambar cermin peringkat manusia bersama-sama. Jelas, Lindong masih agak jauh dari level itu. Jangan terlalu ambisius, ini sudah cukup cepat. Yang tertawa. Berapa lama Ice Master diperlukan untuk mengalahkan 10 gambar cermin menreng bersama saat itu? Tanya Lindong. Sekitar sebulan, Yan berpikir sejenak dan berkata. Lindong terdiam. Dia hanya mencapai tingkat mengalahkan 3 gambar cermin setelah satu bulan. Ice Master itu, dia memang sangat kuat. Kenapa kamu harus bersikeras membandingkan dirimu dengan Ice Master? Tiba-tiba Yan bertanya. Ekspresi Lindong membeku tapi dia tidak menjawab. Apakah itu karena pacar kecilmu itu adalah reinkarnasi dari Ice Master? Kamu tampaknya sedikit takut dengan ini. Mata yang tampaknya mampu menembus hati seseorang. Lindung mengangkat kepalanya dan menghirup udara dalam-dalam. Sebelum dia berbicara dengan suara lemah. Aku takut dia akan berubah menjadi seseorang yang tidak ingin kulihat karena dia harus membawa beban yang sangat berat. Jika itu mungkin, aku akan memikul beban itu. Petik 2 dia tidak ingin wanita muda yang cantik dan imut itu kehilangan senyum yang dia suka lihat karena ini disebut reinkarnasi. Dia juga tidak ingin orang-orang di sekitarnya berubah. Jika itu mungkin, dia tidak keberatan berdiri di depan wanita muda itu dan melindunginya dari semua masalah di dunia luar. Seperti bagaimana punggung kurusnya yang tampaknya bisa menopang langit berdiri di depannya ketika wanita muda itu sedang mencoba untuk menghentikan musuh-musuh yang kuat saat itu. Yan memandang Lindong, dia mengerutkan bibirnya dan dengan lembut berkata, "Karena itu, kamu ingin melampaui Ais Master sebelumnya dalam semua aspek ya? Kamu harus sadar bahwa ini cukup sulit. Selain itu, karena reinkarnasi, tidak ada yang bisa benar-benar tahu bagaimana pacar kecilmu itu akan berubah." Petik 2. Lindong perlahan mengangguk. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum. "Karena itu, Aku ingin melampaui dia, walaupun itu sulit. Kamu juga harus tahu bahwa, aku sangat keras kepala. Ayo lanjutkan pelatihan. Lindong berdiri sekali lagi setelah berbicara. Mata tenangnya memandang ke arah Yan. Yan hanya bisa tak berdaya menganggukkan kepalanya dan melambaikan lengan bajunya setelah melihat ini. Kali ini, empat gambar cermin human reng perlahan muncul dan perkelahian yang kejam dimulai sekali lagi di aula.